kayu kayune iya wak luruh mateng oke kurang diluk mateng panas apa panas Uy, kita kira wangi lawanku boleh, yo ya boleh, tapi lewai bapak itu aku uyo mulai ngewang-ngewangi nipuk banyu ngumbak plasti niko-niko nokeni ngunur mon ya bapak ngus kecil kok aku tuh di sini ngangel rokokan oleh apa? yo lele besnya nyambut udah nyebut gai bapak ini niko nolat dengkleh macam kok rokokan? gak wara puput tau ngaku nyambut gai aku nyebut gai wo tak duduk di kungkum memeli ampun Ah en kuwi. Aja <coughs> <coughs> campur arek sing ora bener-bener yo. Yeah, iya, Pak. marayo opo yo. Lek Bapak ngewei teko ngomule. Oh, bapak kuwi nun pikirani, pikirane iki. Aja nglatur rai. Bapakne ora no ewangi niku. Dijana deko usek-usek iku mati tamban kungku wis. Yeah. Orang ora usah berusaha-guru sembarangan ku dipikir Nganggur nanggung, karwo ikusi karani nyowo, ora oleh kawe turinan. Lah terus aku kudu apa Pak? Ya kudunya nyambut gawe, tumpuk-tumpuk duit sing akeh ya nganggo nyelengi. maksudnya, pengen nyeleng ngono, bedhingi ngepet. Ya ora apa-apa, turu dulu... ning kandange. Marek sili kandane kok bulet. Kupinge ora dulungokno mulane. Lek isuk tangi turu adus lan rauk ben seger. Marek di kandane aja dendel. Mm. Halo, asalamualaikum. Apa? Oh, Yogi iki... karek ngenteni undangan Tok. Yo wingi wis tak cek. Apa? Loh. Yo siap ta, Rek? Rek, siap rilai ta, alai Wanaku salam. Pak, kalo buat banteng biasa itu. Eh, e, anak opo kok gak kuat, gak kuat baragi. Pujokulan kulo, pula, pak. Apa opo joni. Kulo nganangita HP nih, motor lari wedok opo seksi. Masak kulo kurang seksi, pak. Neng HP kuwi didelok lo temenan, ditakok Iku kono nih, opo kono sekolah, opo kono pie, opo putunya artis, opo sembarang ngapre di Kebiyawiya, Diremboke ya dicampuri nih dan ben tenang dan bisa so, diselesaikan nih nggak pak ya wes ya Assalamualaikum, Lurah. Waalaikumsalam. Opo meneh fotone iki? Cek, Pak. Oh, tadi lho lek foto pisan. Oh, sono RT Nyuwun tak Pak Asto, Pak. Oh iya, tak Asto ini iki kanggo eh warga kula, Pak RT. Iya. Nah, nyuwun tak Pak Astho iki kok gak bocah e dhewe sing mrene Nah, kula kan nyervis warga kula, Pak, kersane mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Kawanti banget kula. Saman sebagai RT RT sih sae ngerti job disini sebagai rt maturna wun bukit bukit kok wabir jadi sokong sama yang enggak enggak oh, enggak mau pindah rak enggak enggak enggak Assalamualaikum Waalaikumsalam lu pak rt mau ngomong pak itu ya mending nam lebat enggak enggak maturna Panjenengan kulaaturi melekan wonten Pak Kaspar Sabtu ngajeng. acara apa Pak penyanyi Sabtu ngajeng Bismillahirrahmanirrahim. wa muhammad Rasulullah. wa muhammad Rasulullah. Saya nikahkan dan saya kawinkan Ranti bin Atam dengan Mas kawin seperangkat alat sholat dan uang senilai satu miliar rupiah dibayar tunai saya terima nikah dan kawinnya Prabdi bin atang dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang senilai 1 miliar dibayar tunai Sa -sa -sa -sa. Bapak! kembang poni kembang poni kembang poni kembang poni kembang poni kembang poni bertanya kepada kehidupan aku iri melihat kehidupan di dunia yang sangat senang kehidupan itu hanya sesaat yang jelas nanti kita akan merayakan perayaan yang kekal di alam lain